Adik-adik semua, kita akan jawab di halaman 188 pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Baik, langsung saja kita jawab. Lengkapi bagian sampiran pantun nasihat di bawah ini. Jodohkan dengan pilihan yang tersedia di sebelah kanan. Nomor satu, kita akan lengkapi. Sejak kecil, rajin membaca. Sudah besar. Banyaklah ilmu daripada sibuk berbicara, lebih baik sibuk membantu. Kita ke nomor dua: Masak air sampai mendidih setelah matang, tuang ke poci. Jika ada teman yang sedih, hiburlah ia dengan sepenuh hati. Berikutnya. Ambil mangga memakai galah, pinjam dari ibu Nadia Kalau temanmu berbuat salah, tegur dan sehatilah dia